Oke okay, halo kawan Saya mau berbagi pengalaman Kemarin saya dapat chat dari salah satu teman kita Dia tanya Bang mau nanya Kalau hasil tes seperti ini Apakah uh, kena covid-19 uh, Gambarnya seperti ini ya Oke okay, Sudah tes PCR Tapi tidak tahu cara bacanya Juga mungkin tidak dijelaskan oleh pihak pemeriksa gitu ya Atau pihak tes Nah, jadi uh, di beberapa referensi dan pengalaman yang saya dapatkan Itu sebenarnya yang dicek berdasarkan standar WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia Itu ada tiga jenis Yaitu RNA Dependent RNA polymerase atau RDRP Gen Envelope Protein atau E-Gen Atau Gen Nukleokapsid Protein atau N-Gen Nah, mayoritas tes uh, real-time PCR ini menergetkan ketiga gen tersebut Jadi bisa menggunakan agen atau ngen ya, salah satunya Nah, kontrol yang kita melihat cara bacanya itu uh, seperti apa gitu ya uh, Dia positif atau negatifnya itu cara bacanya seperti apa gitu ya Nah, yang pertama kita harus tahu kontrol yang digunakan uh, dengan fit 19 roll time PCR ya nah itu ada 4 jenis kontrol ada kontrol positif atau pasien dinyatakan positif ada kontrol negatif uh, terdeteksi dan kontrol uh, negatif tidak terdeteksi lalu ada kontrol internal nah saya akan jelaskan satu persatu kontrol internal itu biasa uh, disebut dengan Sigen gen uh, PRV IC. Nah disertakan dalam setiap sampel klinis pada saat ekstraksi dan diekstraksi bersama serta uh, diamplifikasi bersama dengan sampel. Jadi itu uh, setiap kita menguji IC ini harus ada gitu ya. Lalu ada kontrol tanpa template atau uh, negatif gitu ya atau biasa kita singkat dengan NTC. Nah, itu disertakan dalam uh, setiap pelet atau pelet itu uh, sampel darah kita, atau sampel uh, air liur kita. Itu uh, di setiap pelet pengujian, atau di setiap sampel untuk diuji positif atau negatifnya, gitu ya. Nah, um, ini berfungsi untuk memantau amplifikasi non-spesifik. Lalu, ada kontrol ekstraksi negatif. Atau NSC, nah itu tuh adalah kontrol ekstraksi kosong yang dibubuhi kontrol internal, ya, yang di atas tadi. Nanti saya akan simpulkan. Ketika uh, uh, saya simpulkan, kalau masih bingung, itu reagen ekstraksi dan uh, RNA berhasil, seperti yang digunakan dalam kombinasi dengan kontrol internal atau IC tadi yang di atas. Oke. Okay lalu bagaimana dengan kontrol positif sampel yang dinyatakan positif nantinya nah, kontrol positif biasa disebut dengan uh, gens 2019 NCAV PC disertakan dalam setiap pengujian dan digunakan untuk memverifikasi bahwa pengujian berfungsi sebagaimana mestinya PC ini atau kontrol positif ini uh, berisi darah genomik atau ada E, N, dan RDRP Ditargetkan oleh tes dengan IC nanti yang di atas, termasuk dalam menjalankan PCR saja. Jika tiga komponen ini positif, maka orang itu dinyatakan positif. Nah, jika hanya salah satu yang positif, misalkan hanya agennya saja yang positif, itu masih kesimpulan yang negatif ya bahwa orang tersebut dinyatakan negatif. Lalu e, bagaimana jika tes hanya Egen dan RDRPgen? Sama saja karena tadi Egen atau Ngen itu e, fungsinya hampir sama ya Hanya e, beberapa kategori saja untuk e, membedakan mereka e, Cara nyimpulkannya juga sama artinya Jika Egen dan nya positif maka kamu positif juga Ketika salah satunya yang positif seperti gambar tadi Maka itu masih dikatakan negatif nah ini yang paling penting teman-teman cara menyimpulkan hasil PCR ini bisa saja berbeda-beda karena tergantung pada kejadian di setiap proses pemeriksaan nah jadi tergantung mereka proses pemeriksaannya seperti apa ya itu tergantung lagi uh, semoga sampai sini sudah paham Semoga kita sehat selalu, uh, sumber yang saya dapatkan dapat anda akses di link video ini, uh, untuk kalian baca-baca lebih lanjut kalau masih belum yakin. Dan salam dari uh, anak kegusian versi gisi molekuler. Terima kasih.